Aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Doh. Tuhan mengirim angin bertiup.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 Makan buah itu Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya Adam memakannya Seketika itu juga Keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu Dan memanggil Adam Hawa Kami bersembunyi sebab kami telanjang kata Adam Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu Tuhan mengeluh Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular Tuhan berkata Ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu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 Anas adalah murid Yesus. Suatu hari, Yesus menampakkan diri kepadanya. Dalam penglihatan itu, Yesus bersinar seperti matahari. "Jangan takut," kata Yesus. "Dahulu aku mati, sekarang aku hidup kekal." Lalu Yohanes melihat langit baru dan bumi baru, ciptaan baru yang dijanjikan Tuhan. Langit dan bumi pertama serta lautan sudah lenyap semuanya. Lalu Yohanes melihat kota kudus Tuhan, Yerusalem yang baru. Kota itu turun dari surga. Kota itu indah sekali seperti pengantin perempuan di hari pernikahannya siap bertemu dengan suaminya. Lalu Yohanes mendengar suara yang keras dari tahta Tuhan. Katanya, Mulai sekarang, Tuhan akan berdiam bersama umatnya. Mereka semua akan hidup bersama-sama. Langit dan bumi yang baru ini tidak akan ada air mata karena tak seorang pun menderita sakit dan tak seorang pun akan mati. Hal-hal itu sudah lenyap untuk selamanya. Lalu suara dari tahta berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir. Kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Aku akan memberimu air hidup." ruku ini disediakan bagi anak-anakku Yaitu mereka yang setia kepadaku Aku akan menjadikan semuanya baru Sungguh akan kau lihat nanti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 Namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan, dibebaskannya orang Israel.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 Israel berperang dengan bangsa Filistin Goliat, prajurit raksasa Filistin Menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia Semua orang Israel gemetar ketakutan Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan Kata Daud Aku akan melawannya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 Goliath meraung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel.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 Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka.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 Bagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada raja. Darius, siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. <tuh>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 Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan memutus malaikat-Nya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Kita hidup di dunia yang indah Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu Mari kita kembali ke awalnya Dan melihat apa kata Alkitab Tentang bagaimana segala sesuatu dimulai Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, Jadilah terang. Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Kumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam juga semua bintang Hari keempat selesai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 Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Kata Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya, kuasailah dunia ini, peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari keenam selesai.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 Kata Tuhan hmm? Hmm? Tuhan berkata Lakukan perintah ini maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar mana mungkin pikir Abraham sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak Percayalah kepadaku kata Tuhan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 Abraham pun percaya kepada Tuhan Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot dan semua harta benda milik mereka Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan Ke sebuah negeri bernama Kanaan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 Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, "Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak. Artinya, ia tertawa ketika Ishak masih kecil.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 Isak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung batu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Isak. "Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan."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 Jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu.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 Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Halo.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 dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja, ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami?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 Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Anakku sudah mati, Ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. <tuh>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 Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi, istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara.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 Tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, "Aku akan membantumu." Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu, perintah Tuhan Musa. Taat lalu dia melihat tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun, perintah Tuhan.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 Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. <tuh> Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Lampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Mm -hmm. diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa sepuluh perintah Allah Tertulis di atas dua loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Lakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari sabat. Hormati orang tuamu jangan membunuh setialah pada suami atau istrimu jangan mencuri jangan berbohong jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya sekarang mereka tahu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 Sepuluh dari mereka berkata, kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana. Namun kata Yosua dan Caleb, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Karena takut, bangsa itu percaya pada sepuluh mata-mata tadi kata Tuhan Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun saatnya pun tiba Yosua mengutus dua orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Jericho. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama enam hari, berbarislah mengelilingi Jericho sekali sehari. Di hari ketujuh, kelilingi kota itu tujuh kali." Tiuplah terompet, bersoraklah. Tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko -tembok pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simpson untuk membebaskan bangsanya Ibu Simpson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki, Simpson harus berjanji kepada Tuhan, uh -huh, uh -huh. "Tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya." Hmm. Uh -huh.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 Ia ya, bahkan makan madunya. Hmm. Simpson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delilah. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delilah... Kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simpson. Berkali-kali Delila menanyai Simpson. <SILENCIO>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 Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simpson. Merbuta. Lalu Simpson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simpson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka yang telah mengalahkan Simpson. Simpson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi.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 kelaparan melanda Israel Elimele, Naomi dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimele wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut.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 katanya kepada menantu-menantunya Ini kampung halaman kalian Orpa tetap di Moab Tetapi Ruth berkata Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Maka Ruth bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen Naomi menyuruh Ruth memumut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang Ladang itu milik boas kerabat Elimele Boaz mendekati Ruth Baik hati pada Naomi, kata Boas, pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Oh, kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. menceritakan ini kepada Naomi Naomi tersenyum Waktu seseorang meninggal Kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya Kerabat ini harus menebus mereka Boas adalah kerabat penebus kita Tetaplah di dekatnya Ruka, Ruth pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Ruth. Boas membeli tanah Elimele, lalu mengurus Naomi dan Ruth. Kemudian Boas meminta Ruth untuk menikah dengannya. Lalu Ruth melahirkan anak laki-laki bernama Obed.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 lahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai dan anak Isai bernama Daud.